Lahir belalamin. Saat ini tim BWA ada di salah satu rumah penerima manfaat yaitu rumahnya Pak Burhan. Yang beberapa bulan lalu ketika kami, awal kami datang ke sini ini rumahnya ini hancur rata dengan tanah karena rumahnya Pak Burhan, Pak Burhan ini kan terbuka dari kayu-kayu muda jadi sudah lapuk dimakan usia dan waktu kita bertemu dengan keluarga Pak Burhan mereka itu tinggalnya di kandang kambing yang dia kelola oleh dari tetangga gitu BWA melililah tergerak untuk membantu beliau melalui program sedekah manusia dan sekarang sudah bisa kita lihat ya rumahnya sudah bisa berdiri dan Pak, Pak Burhan tidak lagi tinggal di kandang kambing dulu Pak Burhan sama ibu tinggal di sini bu ya. Ya? ya waktu awal-awal rumahnya rubuh jadi kan bisa kita bayangin ya kalau misalnya panasnya kepanasan ya. kalau hujan apalagi jangan, apalagi kalau malam banyak nyamuk gitu banyak laler jadi emang untuk dari segi kesehatan emang sangat tergambut sekali untuk keluarga Pak Burhan Nila, Sekarang yang dulunya gubuk ya bisa kita bilang gubuk ini tidak lagi ditempati dan baru Barunya Pak Burhan untuk keluarga mereka. BWA bersinergi dengan PT JNE, bisnisnya untuk apa? udah rumah ya, pudar rumah Pak Burhan ya. Ini merupakan eh, program CSR dari JNE yang berkolaborasi dengan BWA Badan Wakaf Al Quran yang alhamdulillah eh, kita sudah realisasikan dengan penerima manfaat yaitu Bapak Burhan dengan lihat kondisi seperti ini tadinya tidak seperti ini kondisi rumahnya alhamdulillah kita sudah melakukan bedah rumah dengan eh, misinya. BWA itu sendiri yaitu sedekah kemanusiaan. Alhamdulillah ini kita akan terus bersinergi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan itu. Insyaallah uh, JNE bisa hadir uh, di sana. Honor kita Lebakbaru Batu Sukarno. Soekarno, Bahwasanya uh, JNE itu bukan hanya bisnis tapi juga bisa bermanfaat untuk uh, masyarakat kita. Selanjutnya, saya mengajak untuk semua kaum muslimin dan muslimat maupun korporasi untuk bersedia, berkolaborasi dalam misi kemanusiaan yang akan tentunya akan bekerjasama dengan BWA, Badan Wakaf Al-Quran yang sangat bisa menyalurkan semua apa yang menjadi misi kemanusiaan. Perkenalkan nama saya Pak Burhan, saya mengucapkan terima kasih kepada BWA dan JNI atas bantuan mudah rumah yang telah diberikan pada saya.